Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah masih bersama channelnya Derosa Auto. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari channelnya Derosa Auto yang masih stay di channel kita. Saya sambil nyetir ya, Pagi ya, nggak apa-apa ya, Pagi. Alhamdulillah jazakallah khair katsiroh siap Pak Ji. kita mau kemana Pak Ji? kita hari ini mau hunting-hunting mobil nih mantap, kita bayar-bayar mobil Pak ya, Ji. iya, yeah. Insya Allah mobilnya <laughs> ada ya kita bidik amin harganya masih cukup relatif amin. relevan siap, mudah-mudahan semuanya dilancarkan harganya cocok, betul. unitnya bagus jadi tidak mengecewakan satu sama lain ya Pak Ji. betul, siap. Insya Allah harganya recommended amin. buat teman-teman juga di Youtube siap Pak Ji. harganya masih kebagian Orang kebagian yang beli kebagian, walaupun satu. mau dijual lagi masih ke insya Allah masih kebagian. Kita ke daerah mana, Pak Ji? Kita calon nih ke Jalan Bintaro, Bintaro, Pak Ji. Ya, Bintaro, oh, oke, okay. siapa gitu. dari Karawaci, ya, Pak Ji? Ya, benar. Lalu. Masih oh, si Saya membantu. Mau sampai Oke okay guys Kita sudah mau sampai Ini di daerah Jalan Kali Jiun Tarigi Mau Mas. satu lagi dan... di TKP, guys, semoga mobilnya sesuai dengan ekspektasi. Tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Kalau dandan dikit dikit wajar, namanya juga mobil bekas. Bang, saya izin ngeriview ya bang. Nah ini namanya Bang Joni dia salah satu penghubung penghubung ya, Oke, seperti siang. ya ini, ini saudara yang punya mobil ini yang mau dijual, ini mobilnya bang minta izin bang ya, siap. abang siapa namanya bang? bang andi bang andi andi nanti bang ke youtube saya bang iya juga hmm. oh, ya. juga oh iya ya, ya, ya. Yang? Ya. yang ini nih nah ya. bang ada musiknya bang, gak boleh bang kita bang kena hmm? copyright bang siap, ya. siap, kena copyright bang, dilarang kita bang nah guys, ini nah. mobilnya guys, assalamualaikum ya rokok tinggalan lagi mobil pelos jangan, ya. kita filter nanti gampang, ini dulu tahun dulu, dulu. <laughs> kita cek kita pertama yang kita cek di sininya nih, sealer pintu masih bagus. Terus, nah biasanya kalau ada telepon, halo, waalaikumsalam, ya, oke izin ya, waalaikumsalam. nah, hal yang pertama kita harus cek adalah depannya mesin dan apron full head maupun mesin nah, mesinnya harus kita cek apakah ada kebocoran atau rembes suaranya ada pincang atau enggak tapi biasanya sih kalau mobil gini Matic udah dipanasin ya, kita perlu sebenarnya Maticnya yang belum panas masih Matic yang mesinnya masih dalam keadaan dingin baru kita ketahuan mesin saya enggak. tapi kalau oke okay lah karena ini kita surveinya udah sore untuk apron kita cek semuanya masih utuh aman cuman kotor aja nah terus di sealer kap mesin pun masih asli Gak ada yang pecah sama ah, ada pecah sedikit tapi ini sebenarnya bukan karena tabrakan ya tapi karena sedikit kena bentur dari atas mesinnya kita harus cek kita center oh dan lu mau ngopi dulu nggak oh. mau ngopi nggak tuh ada warung tuh mesinnya kita cek ada nggak ada yang rembes kasis kita, kita lihat apakah ada indikasi tabrakan oke untuk di fender suspensi kita cek juga ban kita cek dan juga di kolongan sini kita cek ada indikasi bekas banjir gak kebetulan nih gak aman pilar A-nya kita cek juga masih utuh jadi masih utuh ya. Cuman di pelaponnya aja nih harus dibersihin. Oke, ke depan Pintu samping Pintu samping Kita cek sealer-sealernya silar Masih utuh juga Terus pilarnya Kita cek juga Masih kategori normal Di bawah Jok kursi Kita harus cek juga Apakah ada indikasi karatan atau pemakaian yang sangat jorok kalau kotor dikit mau wajar namanya dipakai Oke okay, baik ini sudah dicat sekitar dua kali. selanjutnya kita harus cek di kap mesin eh kap mesin kap belakang di kap belakang kita harus cek silur-silurnya sealer masih utuh atau tidak dan di pilar A nya kita cek juga ini harus kita buka kalau kotor sih wajar tapi kita harus cek di sini gas. Banjir enggak atau jorok pemakaiannya enggak. Kelihatan di sininya. Oke. Jadi baut-bautnya kita harus cek juga masih kategori normal. Ah, bukan. Ya, Openg bikin kopi teh. Kopi apa aja bang? Uwe, eh, kita nggak pakai kopi, nggak pakai gula. Oh jangan yang satu aja pakai gula teh. Satu manis hitam. Satu manis. Dan selanjutnya pintu belakang kita harus cek, cek juga. Pakai gula. Satu manis. Hitam. Pintu belakang silur-silurnya masih cukup utuh, nggak ada yang pecah atau sambungan. Dan pilar B di pintu belakang baris kedua sebelah kiri masih utuh juga dan juga yang ini kita lihat lagi pilar di pintu depan sebelah kiri sambungannya masih utuh dan pilarnya harus kita cek juga pilarnya masih utuh ya ini guys teman-teman masih utuh tidak ada yang kerusakan kalau ada yang rusak, ini berarti mobilnya bekas terpuling oke, okay, di seat step depan kita harus cek, masuk waktu ya oke okay. tinggal kita cek interior dan mesin itu aja sih selebihnya kita test drive setelah test drive kita akan melihat hasilnya seperti apa baru kita bicara angka negosiasi oke okay guys kita mau coba test drive dulu kita cek kakinya kita cek juga responsif mesinnya Apakah ada suatu kendala dalam performa laju kendaraannya? Dan kaki-kaki bisa kita cek juga. Untuk engine mounting pun kita harus cek juga. Untuk cek engine mounting kelihatan kok dari sini bisa kerasa. ini kita tekan aja kalau emang goyangnya kerasa pasti ini mau kena kalau ini kita pegang begini masih dalam kategori normal masih aman getaran mesinnya tidak terlalu kencang guncangannya ya maksud saya kalau mesin bergetar wajar karena mesinnya hidup kalau nggak bergetar berarti nggak hidup gitu oke okay. Oke okay, sahabat-sahabat tadi kita sudah cek unit cek harga eh cek unit kondisi fisik semua kita udah betul. detil cek, cek. ya secara detil kita udah cek betul. mesin kondisi bagus body ya lecet-lecet dikit wajar betul, betul. cuman belum deal di angka betul sekali angkanya yang masih kurang malang malang, malang, malang. tipis kita tawar tipis-tipis juga Ya guys ya Mudah-mudahan dikasih Mudah-mudahan besok dikasih mudah besok dikasih, <laughs> dikasih kabar Ardang Mobil langsung ya. dibawa Langsung dibayar Cash ah, oh iya. Gitu ya guys ya Untuk sementara Dari konten kami Betul Cukup sekian Mohon betul. maaf Apabila ada kekurangan betul. Dalam hal penyampaian betul, Maupun tampilan betul, betul Mudah-mudahan Video Sama -sama. konten ini Bisa bermanfaat ya, Jangan lupa Subscribe, like dan share. Derosa Auto. Sholawat, sholawat. Terima kasih, jazakallahur rahmatullahi wabarakatuh. Oke okay ya guys, cukup sekian. Wabilai Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.